epidemiologi survei dan keselamatan dan kesehatan kerja agenda penambulan pengertian dan ruang lingkup epidemiologi ketiga ukuran-ukuran epidemiologi tujuan umum khusus mengenalkan konsep-konsep dasar epidemiologi dalam terapan-terapan ketiga paham ya? konsep lapangannya Terapan di lapangan, pahami ukuran yang digunakan dalam epidemiologi ketiga Penaluan penerapan di diulangkan ketiga merupakan fungsi pencegahan atau preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif Diperlukannya upaya yang terus menerus untuk merekod dan memantau kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang digunakan untuk evaluasi di main industri untuk memberikan program pencegahan, intervensi, timbulan, kecelakaan, dan atau PAK. Survei, continuous Improvement, Surveillance k diperlukan untuk menjalankan proses peningkatan yang berkelanjutan pada suatu upaya manajemen. Ya, jadi ada Policy Planning, Implementation, Evaluation, dan Review ya dasar hukum undang-undang nomor 13 tahun 2003 undang, undang nomor 1 tahun 1970 Permenaker trans nomor 13 garing men garing 10 garing 2011 itu diperlukan sistem surveillance aspek ketiga untuk memaksimalkan upaya perlindungan perlu data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan kinerja perlindungan tenaga kerja upaya-upaya ketiga merupakan proses manajemen risiko prinsip pengelolaan k itu pengendalian, substitusi dan eliminasi pengendalian teknis monitoring lingkungan dan APD sebagai primary prevention dengan umpan balik hasil surveilan lalu monitoring biologi forisan awal, diagnosis, treatment ya, sebagai secondary prevention rehab dan management kececetan ya. jangsa itu tertiary prevention tujuan dan kegunaan untuk identifikasi dan estimasi besar dari suatu masalah identifikasi kelompok berisiko rendah dan tinggi pantau tren ya, sejauh dengan waktu dan tempat identifikasi kasus kelompok tertentu tempat kerja untuk ditindaklanjuti. Identifikasi penyakit baru dan gejalanya Identifikasi adanya risiko-risiko baru Kegunaan membuat prioritas pengendalian masalah kesehatan atau keselamatan Evaluasi progres keberhasilan atau kegagalan dari intervensi dan program Buat rencana data untuk efektivitas dan analisis keuntungan Buat dugaan hipotesis berdasarkan analisis hubungan antara penyakit dan faktor pajanan Pengertian epidemiologi ketiga, EPI tentang demo sajian logos ilmu. Epidemiologi adalah studi yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi serta penerapannya untuk pengendalian masalah masalah kesehatan. Occupational epidemiology is the study of the effects of at exposures on the frequency and distribution of diseases and injuries in the population. Evidence-based approach, populasi yang menjadi dasar informasi. Konsep surveillance epidemiologi sering dipahami hanya sebagai kegiatan pengumpulan data dan penanggulangan suatu kejadian saja. Menurut WHO, surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan Surveillance epidemiologi harus meliputi upaya-upaya analisis atau kajian epidemiologi serta pemanfaatan informasi epidemiologi dengan metode yang valid dan reliable Surveillance, K3, surveillance epidemiologi 3 adalah kegiatan analisis secara sistematik dan terus-menerus terhadap aspek-aspek K3 atau masalah-masalah K3 dan kondisi yang mempengaruhi perubahannya agar dapat melakukan tindakan pencegahan yang efektif dan efisien Upayanya melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program K3 Sistem Surveillance epidemiologi merupakan tatanan prosedur penyelenggaraan Surveillance epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveillance, laboratorium sumber-sumber data pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program ketiga, meliputi tata hubungan surveillance epidemiologi antar wilayah, kabupaten, kota provinsi, dan pusat ciri penerapan epidemiologi selalu mempelajari sekelompok orang masyarakat, sekelompok atau kelompok bukan individu selalu membandingkan kelompok yang satu dengan yang lain, kuantitatif Salah mempertanyakan apakah mereka dengan kondisi tertentu lebih sering mempunyai karakteristik tertentu daripada mereka yang tidak dalam kondisi tertentu, kualitatif. jelas jenis epidemiologi, epidemiologi deskriptif, identifikasi hubungan penyakit dengan mengetahui distribusi, membuat perencanaan atau kebijakan lanjutan, menentukan hipotesis, waktu, tempat, orang, atau umur, sex, stress, calculation, sosial, dan setelah. Epidemiologi analitik membuat proyeksi tentang besaran pengaruh, menguji hipotesis antara faktor risiko terhadap penyakit, identifikasi hubungan penyakit dengan kemungkinan penyebab, pengujian hipotesis penyebab. Epidemiologi scientific methodology. Frekuensi What masalah kesehatan yang dihadapi. Distribusi Who siapa yang terkena atau tidak masalah. Where di mana terjadinya masalah. When kapan masalah terjadinya. Determinan why, mengapa masalah terjadi, how, bagaimana mekanisme terjadi, masalah Objek epidemiologi serpenan K3 Haribab yang berhubungan dengan ketiga itu tenaga kerja, alat, bahan serta prosesnya, kesehatan dan keselamatan, kesehatan lingkungan. Adanya PAK untuk kesehatan, keselamatan, ada kecelakaan kerja dan lingkungan ada polusi. Ruang lingkup terapan epidemiologi ketiga. Sumber bahaya di tempat kerja Risiko ketiga Outcome dari proses produksi insiden itu no loss accident Silakan atau accident itu Loss accident Angguan kesehatan Occupational diseases Surveillance sumber bahaya dan risiko Hazards and risks Hazard surveillance Bahaya data surveillance dapat melengkapi surveillance penyakit baik untuk penelitian, untuk membangun atau mengkonfirmasi hubungan bahaya penyakit serta untuk aplikasi kesehatan masyarakat dengan menggabungkan data bahaya pengawasan dari inspeksi rutin di berbagai industri untuk mengidentifikasi kelompok pekerja terhadap tingkat paparan sumber-sumber bahaya mesin, penggerak pompa, lift Sampai dengan binatang dan lain-lain ya. Ini menurut SK Binhop NASCAR CAP 85-BW-98 Garing Garing Surveillance Risiko atau Risk Jadi ini jenis risiko ya Dari C1 sampai 10 Ini diklasifikasikan menurut jenis kejadian ya Hazard dan Risk Surveillance Sampai dipenuhi dengan upaya penilaian risiko ya, jadi Establish the context ya. Identify risk Lalu analysis, assess Lalu kita treat Dan disertai communicate Dan monitor Nah, ya. ya, ini cara, cara pengisiannya Jadi di lembar ke satu formulir identifikasi bahaya berbasis aktivitas kita isi flowchart ini contohnya untuk pembuatan tahu dari bahan karena ya, dalamnya dicuci, gendang sampai dengan menjadi produk itu lembar kedua proses produksi ini proses dan lokasi untuk orang yang aktivitas pekerjaan lalu nambah industri ya. teruraikan proses dan lokasi dan uraian aktivitas pekerjaan <tuh> lalu di lembar ketiga ini formulir penilaian risiko berbasis aktivitas pekerjaan jadi kita identifikasi bahaya, evaluasi risiko dan kesimpulan serta rekomendasi lalu formulir pengelolaan aspek agen industri, industri tempat kerja dari bagian atau proses sumber bahaya, jenis bahaya, ya, sesaran risiko dan pengendalian sumber bahaya mulai dari eliminasi, substitusi teknis, DNA, APD, dan lain-lain. Lalu, tas grup murni review items dari bulan Januari sampai Desember, kemudian annual meeting schedule. Ya. Specialty Safety and Health Group Meeting dates, Time, and Location Dari Januari sampai Desember ya. Dicatat siapa peserta, pengunjung Lalu, Safety Talk Record ya. Personing Conducting, ya. Department Attendance Content ya. Lalu surveillance gangguan kesehatan kerja termasuk PAK, health surveillance. Tujuan utama surveillance kesehatan kerja adalah untuk mengidentifikasi kejadian dan prevalensi penyakit akibat kerja dikenal dan cedera. Mengumpulkan data epidemiologi deskriptif pada insiden dan prevalensi penyakit ini secara akurat dan komprehensif merupakan prasyarat penting untuk membangun sebuah pendekatan rasional dalam rangka mengendalikan penyakit akibat kerja dan cedera. Why survei surveillance untuk membuat data dasar atau awal? Deteksi adanya kejadian atau penyebaran suatu penyakit? Pastikan adanya masalah atau suatu deviasi? Buat hipotesis hubungan dengan faktor risiko? Identifikasi suatu penyebab, suatu kasus yang akan dilakukan uji hipotesis hubungan dengan faktor risiko? Menilai efektivitas dampak dari upaya pengendalian yang kita lakukan? Beri panduan pada upaya pengobatan, the choice of antimicrobial agents, Jelata menentukan strategi pencegahan, administration of vaccine or of jalan-jalan prosedur, penuhi ketentuan peraturan, standard, guidelines, dan persyaratan, alat bukti di persidangan, pelaksanaan, penelitian, bandingkan upaya pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Typical occupational setting, psychological factors, stress, or work, human relationships, biological factors, bacteria, viruses, parasites, Excellent factors, hazard situations, speed, influence of alcohol, drugs, physical factors, noise, climate, radiation, ergonomics, chemical factors, chemical dust, drugs, tobacco, skin irritants, food additives, special features of occupational epidemiology, some disease, and their associated risk factors, rarely if you ever occur in non-occupational settings masalah penyebab penyakit akibat kerja agen spesifik jelas. lokasi paparan diketahui, gejala dan tanda dapat dibedakan dengan penyakit, paparan beragam, atau multiple waktu terpapar yang tidak jelas, periode laten period yang jelas, periode laten yang tidak sama untuk semua orang. faktor kimia, efek terhadap tubuh tergantung jenis bahan kimia, dosis pemaparan, lama pemaparan, sifat risiko kimia, interaksi beberapa. Pemaparan ganda, kerentanan individu, kondisi kesehatan, kegiatan fisik, dan kelompok etnis. Reward alamiah penyakit dari healthy disease onset, symptoms, care, diagnosis, treatment, outcome, cure, control, disability, and death. Tahapan pelaksanaan health surveillance, penilaian sifat besarnya dan distribusi penyakit akibat kerja dan cedera di suatu area, Pengumpulan data prevalensi kejadian dan memungkinkan analisis kecenderungan penyakit akibat kerja dan cedera di antara kelompok yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan selama periode waktu yang berbeda. Mendeteksi tren seperti ini berguna untuk menentukan kontrol dan prioritas penelitian dan strategi, dan untuk mengevaluasi efektivitas dari setiap intervensi yang dilakukan. Ini contoh formulir surveillance K3 dibuat identitas pekerja keterangan kasus dan klasifikasi kasus ini versi dari occupational safety health assessment form dari US Department of Labor ya. dengan bentuk kuesioner log of work related to injuries and illnesses Epidemiologi versus Analisis Risiko Epidemiologi studi kilas balik berdasarkan disease-oriented atau agent-oriented, distribusi penyakit, cedera atau mati menurut orang, tempat, dan waktu. Analisis risiko, bahan khusus atau kasus tertentu, eliminasi risiko kuantitatif, bagian dari manajemen risiko, pertimbangan legislasi, dan regulasi pengendalian dampak lingkungan terhadap kesehatan. Jadi ini perbedaannya, analisis risiko itu para risk agent dinyatakan sebagai asupan intik, sementara epidemiologi tidak harus dinyatakan sebagai asupan. Untuk risk agent dibutuhkan antropometri dan pola aktivitas pada analisis risiko, namun di epidemiologi tidak harusnya antropometri dan pola aktivitas, kalau di analisis risiko, karsinogenik dan non-karsinogenik non dibedakan, sementara di epide, epit lingkungan disamakan. Ya. Kalau hubungan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan tidak diuji di analisis risiko, namun di epid lingkungan diuji. Directly proportional tidak berarti besaran risikonya di analisis risiko, sementara di epit lingkungan, besaran risiko dibaca directly proporsional. Kuantitas risiko digunakan untuk manajemen dan komunikasi risiko di analisis risiko, sementara manajemen dan komunikasi risiko bukan bagian integral dari epit lingkungannya. Pelaksanaan epit, epidemiologi lapangan, Proses penerapan di tempat kerja, tetapkan kekerapan penyakit, konfirmasi diagnosis, tetapkan definisi kasus, analisis data tentang waktu, tempat, dan orang, tetapkan kelompok rentan buat hipotesis yang menjelaskan papanan spesifik dan penyakit yang diakibatkan. Uji hipotesis dengan statistik, bandingkan hipotesis dan fakta yang diketahui, lakukan pengendalian dan pencegahan, rencanakan Masuk studi yang, yang, yang, yang lebih sistematik, siapkan laporan tertulis. Instrumentasi dan pengukuran masalah menjadi hipotesis lalu pembuktian, hipotesis menjadi operasionalisasi variabel, data interpretasi hipotesis terima atau ditolak, hipotesis atau pembuktian dan jangan penelitian instrumentasi dan pengukuran. Jadi tipe studi epidemiologi ada observational studies, deskriptif dan analytic studies, ecological, correlational, populations, cross-sectional atau prevalensi itu unit studinya individual, case control itu a, a, nama lainnya case reference pada individu, cohort itu nama lainnya follow up pada individu, experimental studies nama lainnya intervention studies, randomized control trials, alternative name clinical trials unit study patients field trials unit study healthy people community trials alternative name itu community intervention studies dan of studies communities okay, case control design or case control study time ke kanan direction of inquiry ke belakang oke okay. Jadi, population start with cases and controls, cases, people with disease, exposed, non-exposed, controls, people without disease, exposed, not and not exposed. Cohort <laughs> itu design of a cohort study, time and direction of inquiry. Ke kanan, population menuju people without the disease, dibagi menjadi exposed and non-exposed. Lalu masing-masing dibagi menjadi disease and no disease. Kajian lapangan, kumpulkan informasi ke pekerja mulai sakit, di mana mereka mendapatkan penyakit karakteristik pekerja. Jenis bahan kimia risk agent, dosis referensi untuk setiap jenis bahan kimia risk agent, media lingkungan tempat risk agent berada, udara, air, tanah, pangan, konsentrasi risk agent dalam media lingkungan yang bersangkutan, jalur-jalur pengecanaan risk agent, Populasi dan subpopulasi -sub yang berisiko. gangguan kesehatan berindikasi efek papanan risk agent. Pengkajian informasi deskriptif tidak sepenuhnya mengindikasikan faktor risiko. Lakukan metode analitik. Tetapkan kekerapan dan perbandingan. Perbandingan sakit dan sehat. Lalu exposed dan unexposed. Konfirmasi diagnosis sering memerlukan pemeriksaan penunjang. Tindakan dan pengobatan tidak selalu harus menunggu konfirmasi. Konfirmasi merupakan hasil gabungan pemeriksaan.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 pada tahap ini lebih baik pendekatan sensitivitas tinggi gunakan definisi kasus sederhana untuk memulai tindakan analisis data waktu, tempat, dan orang kapan pekerja pertama kali sakit di mana mereka terkena paparan yang diduga penyebab riwayat pekerjaan sebelumnya bagaimana karakteristik pekerja yang sakit Lakukan pengendalian dan pencegahan Sesegera mungkin, terutama yang toxic dan irreversible, terkadang tanpa harus menunggu informasi lengkap, selalu di-review bila ada informasi baru. Pembuatan laporan, dokumen kegiatan, catatan pencapaian, dokumen potensi isu medis dan legal, review sistematik yang memerlukan analisis lanjut sebagai pedoman untuk pengendalian dan pencegahan lanjut. Ukuran-ukuran epidemiologi dan itu ukuran epidemiologi frekuensi itu prevalence and incidence itu how much disease association dari risk difference, risk ratio odds ratio, more disease among exposed frequency menjadi prevalence rate the prevalence rate P for a disease is calculated as follows, P because the number of people with the disease or condition is specified time over number of people in the population in the population at risk at the specific time dikali 10 pangkat n incidence rate itu jumlah number of people get this in a specific period per sum of the length of time during which each person in a population at risk there is sebenarnya beda penyebutnya antara prevalence dan incident penyebut Prevalence itu number of population of people in the population at risk at the specific time kalau incident into some of the length of time during which each person in the population is at risk Untuk statistik kecelakaan kerja frekuensi rate itu FL sama dengan jumlah cedera dengan hilang waktu kerja dikali 1 juta per total person hours worked. Severity rate itu sama dengan jumlah hari kerja hilang dikali 1 juta per total person hours worked average time loss rate itu sama dengan AVTLR yaitu frequency rate per severity rate ya, contoh perhitungannya jumlah tenaga kerja 500 orang tenaga kerja total jam kerja 50 minggu dengan 48 jam setiap minggunya Mengalami 60 kali kecelakaan kerja dalam setahun Dikarenakan penyakit, kecelakaan, dan sebab-sebab lain Dengan kerja tidak masuk kerja sebanyak 5% dari seluruh waktu kerjanya Jadi, besarnya jam kerja orang seluruhnya 500 x 50 x 48 sama dengan 1.200.000 Masih harus dikurangi 5% dan menjadi 1.140.000 Oleh karena itu, maka F sama dengan 52,63 dibulatkan menjadi 5% Tiga. Angka frekuensi kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa dalam setahun terjadi 53 peristiwa kecelakaan pada setiap 1 juta jam kerja orang. Frekuensi severity FSI sama dengan akar dari frekuensi rate dikali severity rate dibagi 1000. Safety score itu sama dengan selisih dari FR sekarang dikurang FR sebelumnya dibagi akar dari Frekuensi rate sebelumnya dibagi juta jam kerja orang sekarang. Safety score tidak memiliki dimensi khusus. Safety score positif menunjukkan keadaan yang memburuk dan sebaliknya jika angka safety score negatif menunjukkan keadaan yang membaik. STS antara positif 2 dan negatif 2 tidak menunjukkan perubahan. Berarti STS di atas positif 2 menunjukkan keadaan memburuk, STS di bawah minus 2 menunjukkan keadaan yang membaik. Ya Ini contoh statistik kecelakaan kerja dibuat e, tabel dengan kolom jumlah tenaga kerja, jam kerja, jumlah jam kerja orang, faktor pengali, hilang waktu kerja, lalu di data FR, SR, LTR, FSC, dan safety skornya. Catatan penggunaan hasil statistik K3 hanya sarana menunjang penunjang evaluasi, tidak untuk digeneralisir, di tidak untuk standar keamanan atau keselamatan, tidak memperhitungkan kasus-kasus kecil dan kejadian near misses, tidak memperhitungkan aspek kumulatif bahan-bahan berbahaya. Occupational injury trends 1993 sampai 2001 ini contoh kasusnya digrafikan total di data ditampilkan dalam diagram garis dengan sumbu Y-nya rate per 100 workers dan sumbu horizontalnya adalah tahunnya dengan interval setiap 2 tahun. Ya, jadi kita ukur total cases, lalu case without lost work dan juga lost work day cases. ya ini contoh penyajian data untuk frekuensi rate ya, per seratus ribu, dan juga fatality rate per 100.000 tenaga kerja dan juga diagram batang dari jumlah perusahaan yang memperoleh sertifikat K3. Penilaian untuk kasus penyakit akibat kerja, ukuran asosiasi apakah penyakit lebih banyak pada terexpose, bandingkan frekuensi pada terexpose dan tidak terexpose. Difference itu risk difference (RD) sama dengan I1 di I0. So, 0 itu no effect. Ratio itu risk ratio (RR) sama dengan I1 per I0. 1 jika no effect. Odds ratio itu OR odds 1 per odds 0, 1 itu no effect ya. relative risk RR sama dengan IP 1 per IP 0 atau sama dengan IR 1 delta T per IR 0 delta T sama dengan IR 1 dibagi IR 0 atau sama dengan IR R ratio adalah ratio rate untuk risiko jangka pendek Odds ratio digunakan untuk menghitung asosiasi rasio dari odds yang disebut juga cross product ratio, relative odds atau incidence density ratio pada studi kasus kelola. Odds ratio dari tenaga kerja terpapar potensi bahaya lingkungan kerja dan yang tidak terpapar potensi bahaya. Odds ratio traditional case control study, no prevalence or incidence of disease, no RL for disease, odds ratio odds itu sama dengan P per 1 P, dengan P adalah risk of disease, jadi OR sama dengan odds 1 per odds 0, if disease is rare OR mendekati nilai RR contoh RR dan RD itu disease lung cancer exposure asbestos jadi yang dipisah cancer dengan expose 200 non expose 12 dan no cancer expose 3800 sementara nu no expose 5 1988 jadi total expose ada 4.000 no, no expose 6.000 kasus sehingga total seluruh kasus adalah 10.000 Hai dalam 40 tahun yang proportion is 0,055 persen 0 sama dengan 0,002 0,2 persen Rd sama 0,048 persen edit risk RR 25 25 kali risiko ya.